yang terhangat seputar lesnya tentunya baiklah para sahabat leslo dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini ada kabar terbaru di pagi ini para sahabat ya kita lihat ke kabar pertama diunggah papa daniel para sahabat ya di akun instagram pribadi miliknya mengunggah sebuah postingan di pasal ya, lokasinya sama dengan lokasi tim Leslar kemarin ini Masya Allah ternyata pop dan juga ikut ya, Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan ada kejutan nih ya. untuk kita semua dari Leslar tim dan langsung dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya para sahabat kita lihat keunggahan berikutnya Ternyata semalam sampai dini hari pun, kakak Bilar ini masih kerja persahabatnya, masih di depan kamera, Masya Allah, luar biasa, suatu, peke... suatu kebanggaan kakak Bilar ada seorang pekerja keras persahabat yang luar biasa mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kakak Bilar postingan ini diunggah oleh akun Instagram Just let's love Ada kalimat caption yang dituliskan Dini hari masih depan kamera bes emang pekerja keras banget Bapak Utun Semoga sehat selalu ya Papa Utun Dan Bunda Utun Amin Masya Allah banget persahabat ya Sampai dini hari pun masih lanjut kerja nih Kakak rizki Pilar dalam postingan tersebut juga persahabat, ya, banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari para fans, yakni dari akun Instagram. Sabi Ziva mengatakan, matanya kuat banget, melek diganjel pakai apa ya? <laughs> Cute banget di komentarnya persahabat ya. Support, tetap doakan yang terbaik untuk idola kita. Berikutnya, persahabat, kita lihat juga ada unggahan dari Indosiar ya. Unggahan semalam nih dari Indosiar menginfokan Leslar belak-belakkan. Kalian penasaran? Langsung tanya Leslar aja, persahabat ya. Kita semua sebagai fans, ini bisa langsung bertanya kepada... Lesti dan Rizky Pilar persahabatnya ini ada mekanismenya. Yang pertama pastikan kalian follow Indosiar. Yang kedua tulis pertanyaan kalian di kolom komentar tentang apa saja dengan format nama underscore daerah pertanyaan. Contohnya anak Jakarta kak Lesti gimana perasaan pertama kali hamil tuh itu contoh persahabatnya dan yang ketiga pertanyaan akan dipilih oleh tim Indosiar dan berhak menghapus atau mendiskualifikasi pertanyaan yang mengandung Sara dan menyudutkan. Itu langkah atau mekanisme cara bertanya persahabat ya kepada Lesti dan Rizky bila di acara Leslar belak-belakan. Ada kalimat cancel info juga yang dituliskan oleh Indosiar. Buruan tulis pertanyaan kamu Buat Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang akan dijawab langsung oleh mereka Besok malam di Leslar Black belakang Info ini semalam persahabat Jadi unggahnya Biar nggak ketinggalan pertanyaan kalian dijawab langsung Sama Leslar, jangan lupa saksikan Leslar black belakang Tentunya jam setengah sembilan Malam di Indosiar dan video.com Juga persahabat ya, yuk Dukung, tetap kompak dan solid Selalu mensupport yang terbaik untuk Lesti dan pilar ke kabar selanjutnya persahabat kita lihat aja di sini ada sebuah unggahan postingan dari akun Instagram Saberoding Leslar yang mengunggah sebuah postingan wawancara bersama T. Fitri Karlina ini mengenai soal Dede Elasti dan kakak pilar yang beritanya marak di mana-mana persahabat ya apalagi berita soal kehamilan Dede Elasti di di sini ada satu poin yang luar biasa disampaikan oleh T. Fitri, Salah satunya persahabatnya Tefitri menyampaikan bahwa Lesti dan Rizky Bilar itu tidak pernah mengusik orang lain persahabatnya. Tetapi banyak sekali orang-orang di luar sana yang selalu memfitnah, yang selalu menyudutkan Lesti dan kakak Bilar. Apalagi soal kehamilan dedek persahabatnya. Ini luar biasa salah satu dukungan support yang terbaik dari Tefitri Carlina banyak sekali tanggapan juga yang diberikan dari para fans salah satunya dari aku many dot Yuni bener banget teh itu kehidupan mereka jadi kenapa orang lain pada repot urusin, inilah itulah bahagia selalu buat dedek sama kakak dan baby l amin, masya allah banget ya luar biasa ketua lesa pusat salah satunya tefriti carina selalu mensupport selalu mendukung apapun persatuan ya untuk dedek dan kakak Bilar berikutnya kita lihat juga persahabat Di sini ada sebuah unggahan, yuk kita ke passion dede dan kakak bilar nih, yang dipakai ketika di acara cinta di kaos kapal ya masya Allah banget, kita intip harga nih, dari baju kapal dede dan kakak bilar itu dibantu seharga 419.814.000 rupiah wow luar biasa persahabat ya tentunya suatu kebanggaan destultanih masya Allah mudah-mudahan rezeki dari kakak dan dedek lastin selalu berkah dan berkah amin ya robbal alamin siapa nih yang ingin tentunya kembaran bajunya bersama dedek dan kakak ya tuh langsung aja nih dipesan Zara kaos kabel yang dipakai oleh Leslar berikutnya persahabat ada kabar dari Dokter Agus Haryanto, ya, kita lihat aja di akun Instagram. Dokter Agus Haryanto, SPOG, persahabat ya. Perhatikan, mengunggah sebuah postingan terbaru nih. Pas ya, ternyata postingan terbarunya adalah info Leslar belak-belakan. Malam hari ini, persahabat ya, di situ ada sebuah kalimat info. Malam ini saya diajak duduk bareng pasangan Ben, Atles kejora dan Rizky Bilar Di salah satu stasiun TV Saya akan cerita bagaimana kami bertemu Dan bagaimana pasangan ini begitu tahu akan memiliki momongan Tuh persahabatnya Masya Allah Ternyata bukan hanya Lesler saja Yang akan ada di Lesler Bapakar Tentunya ada Dokter Agus Haryanto SPOK yang diundang persahabat ya mudah-mudahan acaranya lancar dan berjalan dengan tentunya mulus persahabat ya. Doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Ter stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi menjelang siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar? Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.